Yurika Star Restoran, Oh tanggal 19 belas nih. Oh berarti hari ini cuy. Hari ini tadi siang buka anu, -an. nah, itu event apa nah, itu? Oh iya. kita lupa ya. Di sini benar limited, ya. tinggal mencet mencet skill doang. Nah, maksudnya itu tadi. Wah ini cakep banget ini, ini cuy. Wah ini nih, ini nih kesukaan si ini nih si ini <laughs> eh, linknya kagak nampak Hi banget Oke mau langsung kah A daily udah diambil kah Oh dan daily siapa-siapa aja yang red up gitu ya. Good luck bang gacha kah Bang yoi eh, gacha bungkus semua bang <laughs> ininya bang ininya tidak ada bang pertama yang limited wah abangnya ini gua lupa namanya yang gua kenal cuman ininya doang si Lin nya doang nih Lin anaknya Red King Jo wah ini nih gua mikirnya ini nih eh uh, pas eventnya si Chen Alter tuh ya. pokoknya yang event Summer lah gitu ya. ternyata event Chinese cok let's go Bismillah apakah dengan adanya gua setelah sidang, setelah sidang bisa, oke okay. bermain, eh bermain, menggacha game ini. Ini bintang 5 ada pasti ya. Pakai swair kalau lor wise. Ah, oh iya kah? Yang bener nih. Waduh, mulai rada kayak eh, gimana gitu pak? <gifat> Oke, okay. tokiwa Kamenari. Waktu adalah uang, waktu adalah uang, waktu adalah segalanya. Kan? Karena waktu tidak bisa diambil kembali, tidak bisa di, di apa diputar kembali. Jadi gunakanlah waktu <tuh> sebaik-baiknya. <tuh> Sama-sama Oke, okay, ayo Swire Kamu kan... Anu... <laughs> Waifu saya gitu Mari Kita jemput Si Lin Lin Yusha Eh, ini ada berapa cok Ada 14 Ini yang ke-23 Waduh, loadingnya lama Oke, okay, mari kita mulai bintang 6 guys nih kalau mau gua gede nih ya bintang 6 ternyata woki okay kah? woki okay kah? 20 kali pull? oke okay, yang terakhir Oh, ada bintang 5 ternyata. Gue berpirasat ini yang limitednya nih yang dapat nih. Gue berpirasat limited yang dapat nih. nih masih belum, dua, yuk gas! Ini hmm. ini, Tuh kan udah gua bilang kan. Udah gua bilang cuy. ayo lien. Wah ini hyper grip udah mulai nih apa yang kita pengen tuh dianuin hukum malam nice jongyu, broken pak lead dua nya bikin ngeceng <laughs> kenceng bayangin skill tiga saga tapi ipam terus oh seperti itu ya let's go bismillah ini biasanya nih kalau kita dapat uh, bintang 6 nya di 20, di 10, di 30 itu tuh selanjutnya tuh bakal ada kejutan-kejutan gitu ya yeah. kejutan blueback, ya yeah. di blueback kejutan berarti di sini ada 12, di situ ada 33 kita coba 34 Halo, 35. Kita close itu. Dokter, okay. Yosan Oke. Mari kita lihat. Rapid. Kok bintang, kok biru? Wah, oh, kuning Red Up nya mana bang? Bintang 5 nya lho Baga ada yang Red Up juh? Ayo si babang dong bang Congyu, Congyu, Kita kebalikan ya, eh. yuk Congyu, Congyu ya bisa yuk, Congyu nah baru red up satu eh bintang lima nyilang eh Oh defender liat eh, yeah, defender apa tadi Fortress yang harusnya kita dapat sih soalnya udah 65 ya harusnya dapat ya Nah udah kan harusnya dapat berarti yang 20 itu bonus ya berarti tetap 60 deh tetap 60 itu gua udah tahu tuh. Kok kemarin gue gacha di terakhir lagi. Kemarin gue gacha di in itu suaranya kosong gitu. Tapi dapet red upnya. dapat red up. Jangan sebut gitu bang. Red up bang. Red up. Red up yang di sebelahnya yang kita masih belum punya. Hmm, gue pikirin ya. Apakah caster? berharap caster Ya, oh belum, gue pikir udah aja. Nah, ini bener malah bener gacha. Ini coba daripada sebelah, no? masih high て uh, uh, <laughs> Lakse, alhamdulillah, lakse guys. Uh, mantep banget. Berapa kali pul tadi tuh? Eh, enam puluh lima kali pul memang oke okay, ya, apa? Di sini memang oke, kekuatan suara betul, kekuatan suara nih, cok, adikatuh nih, suara adikatuh, nah, ini artinya dia nih, mau nyogok gua nih, ada apa-apa nih, ngasih dua langsung.